Ingat, saingan itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, calon Youtuber Indonesia. Calon yang sangat ceria. Hmm. Kali ini hari Senin ya. Tanggal 31 Oktober. Semoga kalian semua sudah gajian. Semoga kalian semua sudah bagi yang udah monet tapi Kalau yang belum monet kan masih Kuli atau Punya usaha lain juga Semoga Usahanya lagi keadaan rame Yang menjadi tukang cukur oh, Nanti itu di tanggal Tanggal satu ya Biasanya rame Kalau yang pedagang sebako Semoga pedagang apa pembelinya rame juga Dan pada bayar hutang. Kembali lagi ke obrolan selanjutnya ya, obrolan selanjutnya ya di sini kita semua kan hanya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman, bukannya menggurui ataupun membuat orang harus mengikuti kita. pokok-pokok untuk menjadi seorang calon youtuber ialah banyak hal yang harus kalian pertimbangkan untuk menjadi seorang youtuber menjadi seorang youtuber itu tidak mudah baper tidak, tidak mudah baper dalam pengertian bagaimana bang calon youtuber Ya tidak boleh baper. Misalkan kita hari ini punya 10 subscriber, terus besoknya lagi biasanya kan kadang itu ada yang subscribe kita atau bertambah ya bertambah 20. tapi tiba-tiba subscribernya turun lagi nah itu calon youtuber itu nggak boleh panik biasa aja santai karena saya yakin kalau kita mampu membuat video yang berkualitas pasti mereka-mereka yang unsub kita akan kembali subscribe itu dan yang kedua menjadi seorang calon youtuber tidak boleh putus asa iya karena kadang kan waktu pertama kali kita bikin channel youtube kadang orang-orang terdekat kita tidak mau mendukung padahal yang diharapkan jadi seorang calon youtuber yang mau berusaha ya yang sedang merangkak untuk menjadi seorang youtuber syukur-syukur menjadi sukses itu ialah dukungan dari teman-teman keluarga loh kok calon youtuber bilang kayak gitu iya akhir-akhir ini ya udah sebulan lebih ya saya kan punya grup, grup sekolah di YouTube, di mana WhatsApp. Itu kadang tiap hari saya share link YouTube saya ke mereka. Saya minta dukungannya dengan cara mengeklik tombol subscribe. hmm itu ternyata tak satu pun dari mereka yang mau ngeklik. Ah. Iya itu betapa kejamnya teman-teman sampai terharu nangis. Iya yeah, ya. Yeah. Jadi saya kadang teman -teman, teman teman saya sendiri yang yang dekat kadang suka meledek. Ya, begitulah. Terus yang ketiga ialah selalu berlatih dalam membuat video. Ya selalu berlatih dalam membuat video itu wajib bagi pemula ya kalian nggak usah mengejar jam tayang dulu yang terpenting ialah dalam menjadi seorang calon youtuber pemula kalian harus sering-sering berlatih kenapa? kalau kita sering-sering berlatih terus Lama-lama kan cara komunikasi kita menjadi bagus, ucapan-ucapan kita menjadi enak didengar. Di situ nanti suatu saat kan ada video kita yang bagus, atau ide-ide kita yang bagus, di, di, di, ide kita yang bagus dikeluarkan menjadi dibentuk, menjadi apa itu. YouTube video yang berkualitas nah siapa tahu disitu nanti akan ada video vid kita yang viral viralnya dalam hal positif ya jangan hal negatif kalau hal negatif mah oh, banyak kalau yang perempuan tinggal joget-joget doang pakai bajunya yang kecil-kecil oh juga itu saya jamin satu bulan langsung seribu subscriber itu subscribernya alami coba aja lihat sana yang si sisi itu satu bulan, satu video wah wow, udah jutaan subscriber terus yang keempat Eh, keempat apa kelima ya? Satu, dua, tiga, empat. Yang keempat ialah jangan lupa selalu mendukung calon YouTuber atau YouTuber pemula. Jika kalian menemukan menemukan apa? Menemukan kadang-kadang itu kadang apa kita berkunjung ke YouTube yang udah banyak pengikutnya yang udah 30 juta subscriber kamu tonton itu video-video mereka terus kamu lihat di situ kan ada orang-orang yang berkomentar biasanya orang-orang yang berkomentar itu adalah orang-orang yang amanah coba aja kalian klik jika kalian masih sama-sama pemula Segeralah subscribe atau nonton videonya. Minimal, kamu menonton videonya sehari sekali. Habis itu, kamu tinggalkan jejak. Gak usah banyak-banyak, sehari sekali aja. Pasti saya akan bahagia. Kalian komentar di situ, komentarnya. Enggak usah minta saya subscribe, komentar aja, komentarnya mengkritik atau apa disitu nanti pasti deh orang yang kalian kunjungi akan berkunjung balik itu seharusnya tapi kan kenyataannya tidak kenyataannya itu calon youtuber selalu ditinggalkan para calon youtuber baru, mereka tidak mau subscribe mungkin dengan alasan, wah dia nanti suatu saat jadi saingan kamu ingat saingan itu penting karena apa? dengan bersaing kita akan menunjukkan kualitas kita masing-masing siapa yang lebih baik dan siapa yang tidak punya karya baik Sekian dari saya, semoga hari ini menyenangkan dan semoga kita cepat gajian. Assalamualaikum, salam calon youtuber.